Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya mau review buku uh, yang judulnya HMI. Ya jadi ini buku uh, terbitan dari psikolog ID. Ya ada akun Instagramnya psikolog ID juga akun Twitternya ada juga jadi teman-teman silahkan kalau mau cari tahu e, buku ini bisa langsung ke Instagram atau Twitternya judulnya psikolog Heidi. Nah buku ini sebenarnya buku lama ya judulnya UMI. Gaul aja nggak cukup personality test kenali dan upgrade dirimu. Jadi ini e, tentang siapa sih kita ini kita dilajari E, mengenal diri kita sendiri ya, ya bukunya kayak gitu, jadi bukunya kecil aja, ini aja satu, ini buku kecil, terus bukunya soft cover, e, penerbit tangga pustaka ya, nah di sini di dalamnya ada banyak tesnya, ya banyak macam-macam tesnya, nah ini juga kalau Uh, buat pembeli-pembeli sebelumnya ada juga ini fotonya sini ya keren ya terus ada juga uh, yaitu yang saya bilang tadi tes-tesnya sini ada ada banyak ada 27 tes ya kita itu yang seperti apa misalkan nih gaya belajar yang cocok dan pas buat saya adalah yang seperti apa? nah di sini ada tesnya nah yang nomor satu jawabannya apa kamu jawab dulu, nomor 2 apa nomor 3 apa nah misalkan nih nomor 6 sebelum mengerjakan sesuatu saya biasanya A membaca instruksinya terlebih dahulu B mendengarkan instruksi dari orang lain baru mengerjakan, C atau langsung melakukan dicoba nah misalkan yang mana nah nanti nanti di belakang sini setelah tesnya ini itu ada tes ada hasilnya kira-kira kita yang mana yang akah yang kah? yang cekah nah tipe yang banyak kita jawab aknya itu tipe visual ini yang jawab banyak B nya tipe auditory dominan jawab cek itu tipe kinestetik ya kita itu tipe yang kayak apa nah, itu banyak jadi kita itu yang seperti apa sih dan disitu ada sarannya juga Misalkan Anda tipe yang auditory, nah cara belajarnya gimana? Ini ada banyak ada di masalah. Ya. Terus ada juga tes lainnya. Misalkan ini apakah pasangan kamu siap menjadi pendamping hidup? Nah ini ada tulisannya. Apakah pasangan kamu siap menjadi pendamping hidup? Ini ada satu, dua, tiga, banyak. Dan sama, ini juga ada nilainya. Nah terus nilai kita yang mana nah nanti disitu dibahas ya jadi intinya buku ini ya itu ada soal ada jawabannya jawaban nanti yang sesuai dengan hasil dari jawaban kita itu apa nanti hasilnya cocok sama kita nah itu dia nah ini ada foto-foto lainnya juga dari pembeli-pembelinya Ya bukunya ini lumayan menarik ya untuk tes personality jadi teman-teman kalau mau beli nanti langsung e, bisa di tweet-nya atau ke deskripsi di bawah, linknya saya kasih di bawah sini ya. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.